Ketika bienal muncul, ada semacam kesepakatan walaupun tidak tertulis tapi menjadi konvensi. Bienal ini merupakan sebuah forum dua tahunan, dua tahunan ketika untuk menemukan seniman terbaik. Kita tetapkan aja frame-nya adalah mencoba mempertahankan kontinuitas bienal internasional. Dan saya kira memang kita sudah melangkah, rasanya e, sayang kalau kita mundur dengan e, menghilangkan atau tidak memikirkan lagi Bienal Internasional. kenal Internasional itu berdasarkan percobaan itu mustahil diorganisasikan dan diselenggarakan hanya oleh satu organisasi. Saya ini bukti jelas bahwa percobaan itu sebaiknya tidak ditoleh lagi. gitu Organisasi siapapun yang lebih signifikan dan ingin saya tekankan untuk menjadi pembicaraan dalam uh, forum kita ini. Mungkin nanti bisa ada beberapa informasi yang saya tambahkan. Bahwa uh, di masa sekarang perubahan-perubahan pemikiran yang muncul melalui teori-teori yang, yang kita sudah sering dengar gitu, itu sudah menuju ke bentuk realitasnya. Jadi mulai ada dalam artian uh, visi, yang mencoba mencari pembuktian-pembuktian dalam kenyataan. Seluruh teori-teori itu sedang menca mencari kenyataan. Nah, saya kira yang posisi uh, yang bisa kita ambil, yang cukup terhormat, saya kira. Sementara kita tidak bisa banyak terlalu mengkontribusi pemikiran-pemikiran uh, kita ke dalam teori-teori itu. Seniman yang cuma berpikir bahwa saya ingin menjadi internasional melalui agenda, uh, apa, melalui piano uh, internasional saya kira mempunyai sitar. ada fine tuning terhadap uh, penyelenggaraan BNL dalam pengertian yang sesungguhnya dan uh, ukurannya tentunya impact kalaupun kita melakukan benar karena ini menyangkut proposal pemikiran selalu ada risiko bahwa ini gugur bahwa ini tidak diterima atau mungkin baru diterima 10 tahun lagi dan sebagainya risiko-risiko itu pasti ada tetapi perhitungan di atas kertas itu benar jadi risiko yang kita hadapi adalah memang risiko kenyataan, bukan karena kebodohan kita. Gitu. sebetulnya kalau sekarang dihitung-hitung ya, kalau kita mereview, e balikin, dalam dihitung-hitung e ya, memang enggak. pertemuan kita. Dan saya agak menyarankan khusus kalau ini mungkin khususnya ke antena project, kita tidak mungkin mengambil e semacam basis-basis dengan hanya dua tiga pertemuan. Jadi kalau pertemuan ini bisa tetap, jadi tetap ya regulernya berapa itu saya nggak tahu bergantung dari agenda yang kita tetapkan juga sekarang.